Sebelum kau jadi milikku Lihatlah diriku sebenarnya Apa arti sebuah cinta Bila hanya membawa derita Benar kata Orang tua, jangan lagi kau datang padaku. Kau dan aku tak mungkin bersatu karena derajat kita berbeda. Saat ku aku menyayangi namun aku sadari tak pantas kau jadi milikku. Oh, Biar aku dan tersiksa. Aku berlabuh di hatimu J. Benar kata orang tua Jangan lagi kau datang padaku Kau dan aku tak mungkin bersatu Karena derajat kita berbeda Sejujurnya ku menyayangimu Namun aku sadari Tak pantas kau jadi mil Cintaku berlabuh di hatimu Menembu biarkanlah Cintaku berlabuh di hatimu